Awan panas guguran tercatat di Gunung Merapi pada minggu malam, 16 Januari 2022 pukul 21:38 waktu Indonesia Barat. Update kondisi Gunung Merapi tersebut disampaikan Kepala Balai Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Hanik Humayda dalam laporan tertulis, Minggu 16 Januari 2022. Disebutkan Gunung Merapi mengeluarkan awan panas Guguran pada Minggu 16 Januari 2020 pukul 21.38 waktu Indonesia Barat Jarak luncur awan panas guguran 2000 meter Atau 2 km ke arah Barat Daya Awan panas guguran di Gunung Merapi Tanggal 16 Januari 2022 pukul 21.38 waktu Indonesia Barat Ujar Hanik Humaida, Minggu 16 Januari 2022 menurut data DPP awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitudo 18 mm durasi awan panas guguran 282 detik jarak luncur 2000 meter ke arah barat daya ucapnya sementara itu berdasarkan laporan aktivitas Gunung Merapi periode pengamatan 16 Januari 2022 pukul 12 waktu Indonesia barat sampai 18 waktu Indonesia barat ramati guguran lava sebanyak tiga kali Jarak luncur guguran lava maksimum 1000 meter ke arah barat daya. Data kegempaan di Gunung Merapi untuk guguran sebanyak 20, 7 dengan amplitudo 3 mm sampai 16 mm dan durasi 430 2 detik sampai 1562 detik. Embusan sebanyak satu dengan amplitudo 6 mm dan durasi 208 detik. Sampai dengan saat ini BPPTKG masih menetapkan status aktivitas Gunung Merapi pada siaga level 3. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara Barat ya, sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Worol, dan sejauh 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyang, Bedok, kerasak, Bebeng, dan Putih. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.